Thank you. Halo semua, perkenalkan, nama saya adalah Rima. Saya saat ini merupakan staf teknologi di Wikimedia Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan atau membicarakan mengenai salah satu kompetisi yang uh, saat ini sedang berlangsung dilaksanakan oleh Wikimedia Indonesia, yaitu kompetisi penyajian data 2022. Nah, informasi pelengkap mengenai kompetisi ini dapat teman-teman akses pada halaman bit.ly garis miring penyajian data 2022 yang akan memalihkan ke salah satu halaman di saya. Kita akan sama-sama lihat mengenai keterangan kompetisinya. Ya. Nah, berikut ini adalah halaman kompetisi penyajian data 2022 di Media Commons. Nah, sebelumnya kompetisi penyajian data ini sebetulnya apa sih sebenarnya? Pada kompetisi ini, kami memperlombakan penyajian atau visualisasi data dari Wikidata. Nah, Wikidata itu merupakan salah satu proyek yang proyek dari Wikimedia Foundation. Nah, selain ada Wikipedia, ada Wikimedia Commons, ada juga Wikidata yang berisikan data-data atau berupa butir data mengenai segala topik di dunia. Nah, pada kompetisi ini, peserta mengolah data dari Wikidata maupun dari sumber lain, kami ajukan dalam bentuk suatu karya visualisasi yang nanti akan kami terbitkan dalam lisensi bebas di Wikimedia Commons. Nah, kita simak dari atas mengenai ketentuan umum. Nah, peserta untuk kompetisi ini harus merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, berusia minimal 17 tahun per 22 April 2022. Nah, pada kompetisi ini kami tidak membatasi latar belakang mengenai pekerjaan dari peserta, jadi entah apakah Anda merupakan uh, memiliki latar belakang di bidang teknologi informasi ataupun bukan, uh, kami terbuka bagi Anda untuk mengikuti kompetisi ini. Nah, kompetisi ini adalah kompetisi perorangan, jadi uh, pekerjaan untuk membuat uh, karya visualisasi nanti dilakukan oleh uh, individu oleh satu orang. Peserta kompetisi mendaftar melalui formulir yang ada di bagian bawah halaman nanti. Lalu ada beberapa ketentuan uh, batasan peserta, uh, staff konsultan dan pemegang Wikimedia Indonesia. Indonesia saat ini tidak boleh mengikuti kompetisi ini, uh, ada pun penerima hibah paket internet dan beasiswa dari Indonesia saat ini ataupun yang lalu itu boleh mengikuti kompetisi ini. Lalu uh, ada beberapa syarat, misalkan peserta, bagi, bagi kawan Niki yang merupakan peserta program beasiswa daring, sebelumnya pada periode ini yang belum menyelesaikan laporannya tidak diperbolehkan ikut, uh, maupun jika kawan Niki merupakan peserta menerima dukungan laptop dan internet di Indonesia pada periode ini, dan belum diperlukan juga artikel artikelnya, juga tidak diperbolehkan ikut. Kita akan masuk ke ketentuan teknis. Hmm. Ada yang dikumpulkan nanti merupakan visualisasi data. Jadi karya visualisasi hasil olahan data dari wikidata maupun dari wikidata dan sumber lain. Nah, karya visualisasi merupakan satu gambar tunggal, misalkan seru, berbentuk infografis maupun poster atau poster ilmiah, dan diunggah dalam format jpg, JPG atau png dengan ukuran minimalnya 5 megapiksel. Dan juga, sisi terpanjang minimal dari karya asar tersebut berukuran 5.000 pixel, ukuran berkas maksimalnya 30 MB. Nah, data yang digunakan dalam visualisasi nanti harus ada yang berasal dari Wikidata. Data, atau uh, data yang teman-teman gunakan nanti uh, harus bersama satunya harus bertemu dari Wikidata, tapi bisa juga berasal dari sumber lain. Data yang berasal dari wikidata harus disertai dengan sumber berupa peranala pendek query. Nah, jadi uh, pada situs query.wikidata.org ada fungsi untuk membuat peranala pendek dari query yang uh, kawan Wiki jalankan. Nah, uh, pada uh, saat mengumpulkan karya visualisasi nanti kami meminta kawan Wiki untuk menyertakan peranala pendek tersebut. Nah. Data yang, di, yang berasal dari luar Wikidata yang digunakan dalam karya visualisasi yang uh, kawan wiki buat uh, harus tetap, jika ada, harus tetap dapat diakses bebas di internet. Nah. Uh, jadi dari tiga poin ini, uh, ketika nanti kawan wiki mem, uh, membuat suatu karya visualisasi, lalu meng, uh, mulai dari memperoleh datanya, lalu mengolahnya dan menjadikannya suatu karya, nah, kami menginginkan dari sumber datanya itu ada salah satu yang yang berasal dari wikidata. Tidak wajib semuanya, namun kami mensyaratkan paling tidak ada satu jenis data dari karya visualisasi nanti yang berasal dari wikidata. Jadi apakah kawan wiki hanya bisa menggunakan wikidata saja? Boleh tapi ini juga bisa menyamadukan data big data dengan data dari sumber lain yang uh, tet harus tetap dapat diakses bebas di internet. Jadi datanya kalau misalkan komunik menggunakan sumber lain tidak bisa sumbernya tertutup misalkan dari buku yang tidak ada di internet kayak gitu atau dari uh, satu laporan atau dari uh, dokumen internal seperti itu itu tidak boleh. Jadi harus yang tetap dapat diakses bebas di, bebas di internet. Lalu, uh, karya visualisasi nanti harus menyatukan setiap sumber data yang digunakan. Nah, untuk sumber yang uh, data dari Wikidata, data uh, cukup berupa pendek pranalpinequaris bertarif saja. Namun, jika kawan wiki memadukan data dalam karya nanti dari sumber lain, makanya meminta uh, kawan wiki yang uh, sumber yang pakai itu, misalkan uh, dari situs uh, suatu lembaga pemerintah ataupun dari... Uh, situs Google Books, ataupun dari situs-situs uh, basis data lainnya di luar sana, nah itu kami minta agar nanti sumbernya dicantumkan saat pengumpulan. Karya visualisasi dibuat uh, dalam bahasa Indonesia, nah, nanti uh, karya visualisasi yang Koniki buat, memiliki narasi yang uh, dicantumkan dalam bahasa Indonesia. Nah, karya visualisasi yang kami Miki kumpulkan uh, tidak boleh yang sudah pernah diikutsertakan dalam kompetisi lainnya maupun yang sudah pernah dipublikasikan sebelumnya. Dan karya visualisasi nanti uh, bersifat netral dan mudah dipahami. Jadi, uh, kalau bisa kawan Miki menghindari misalkan uh, data yang mengenai masalah-masalah uh, yang sensitif maupun masalah, uh, maupun topik-topik yang agak uh, sulit atau rumit misalkan suatu, dalam, hanya dapat dimengerti oleh seorang yang sudah ahli di suatu bidang itu, kalau bisa dihindari. Karya visualisasi nanti juga merupakan karya peserta sendiri, jadi tidak mengandung unsur plagiarisme maupun bukan merupakan hasil terjemahan. Peserta juga tidak diperbolehkan menggunakan sembarang logo, vektor maupun gambar dari internet karena melanggar hak cipta. Nah, karya visualisasi nanti akan kami publikasikan di Wikimedia Commons, jadi uh, peserta tidak boleh menggunakan uh, sembarang gambar ataupun sembarang uh, teman, sembarang uh, logo, vektor yang berasal dari internet misalkan dari pencarian Google seperti itu, atau dari situs-situs berita yang berakcipta seperti itu tidak boleh nah, serta hanya boleh menggunakan elemen-elemen grafis buatan sendiri atau yang berasal dari situs Wikimedia Commons nah, situs Wikimedia Commons ini berisi uh, yang situs ini ya yang sedang saya tampilkan sekarang nah ini berisi gambar-gambar yang dapat teman -teman gunakan dalam karya visualisasi nah, Peserta selain uh, menggunakan elemen uh, grafis sendiri ataupun dari media Commons, juga bisa menggunakan gambar dari situs Open First nah, dengan filter CC0, Public Domain Mark, BG, atau BGSA. Nah, kita akan coba buka sebentar situsnya dan akan tunjukkan uh, lokasi filternya dan filter apa yang harus aktif. Nah. Ketika nanti kalau uh, Wikimedia mencari, misalkan saya ingin mencari Gambar pulau, ini ada beberapa gambar ya, nah, di bagian kanan atas seperti ini, di open first, nah, ini ada tulisan filter, nah, ini adalah 4 lisensi yang harus aktif, hanya empat ini saja. Nah Salah satunya saja boleh, kurang dari 4 ini boleh, tapi tidak boleh yang di bawah sini, harus yang 4 sini. Jadi gambar-gambar yang ini yang kami boleh gunakan dalam karya visualisasi nanti. Oke, okay. nah, selanjutnya peserta juga harus mencantumkan semua sumber untuk semua elemen grafis yang digunakan. Kalau misalkan elemen grafisnya karya sendiri, cantumkan sebagai tuliskan uh, di formulir pengumpulan nanti sebagai karya sendiri. Kalau misalkan teman-teman ada yang mengambil dari Open first cantumkan peranalannya, kalau nah, misalkan ada yang ngambil dari Wikimedia Commons juga cantumkan perananya. seperti itu. Nah, alat dan perangkat ini doakan untuk, menggunakan, untuk membuat visualisasi atau karya yang kami buat nanti bebas, kami tidak membatasi jenis perangkat lunak yang digunakan apakah itu yang gratis, berbayar, atau yang berbasis web. Nah, Peserta juga bisa mengirimkan lebih dari satu karya visualisasi, namun dengan topik yang berbeda. Jadi, peserta dapat mengirimkan dua atau tiga karya visualisasi, asalkan topik yang diulas dalam karya tersebut berbeda-beda. Karya visualisasi nanti akan dilengkapi di Indonesia dan juri, dan akan kami unggah di bawah lisensi bebas ccBS sa 40 di Wikimedia Commons baik untuk hadiahnya kami menyediakan beberapa hadiah bagi kawan-kiki yang nanti uh, beruntung atau uh, berkesempatan untuk menjadi pemenang dari kompetisi ini mulai dari yang juara 1, juara 2, dan juara 3 kami menyediakan tablet gambar nah serta hadiah eksternal, souvenir serta sertifikat nah, uh, hadiahnya nanti uh, Selain uh, pemenang juara satu, dua, dan 3, lima orang peserta terbaik lainnya uh, juga akan mendapatkan hadiah hiburan dari Wikimedia Indonesia, yaitu berupa gift card Tokopedia sebesar lima ratus ribu souvenir juga sertifikat. Nah, jadi kalau Wiki berkesempatan untuk memperebutkan 8 tempat pemenang dari kompetisi ini, jadi ada banyak banget, ya. Uh, selat, uh, atau peluang tahun kak, kawan untuk bisa menjadi salah satu penerima hadiah bisa, uh, kalau misalkan sudah uh, lihat penetuannya sudah lihat hadiahnya juga sekarang kita masuk ke bagian pendaftaran nah. uh, kawan wiki bisa mulai mendaftar menggunakan formulir ini, nah, di halaman halaman kompetisi ini ada uh, tombol untuk masuk ke formulir di uh, the form Nah, kawan wiki silahkan isi formulirnya. Nah, nanti setelah kawan wiki uh, terdaftar, kawan wiki juga uh, sudah boleh mulai untuk membuat karya visualisasi dari data yang oh, kawan wiki ingin dibuat visualisasinya. Setelah uh, nanti uh, karya, karya selesai dibuat, kawan wiki sudah bisa uh, mengumpulkan karya tersebut melalui formulir ini. Jadi uh, pertama kita mendaftar dahulu, setelah mendaftar kita mengerjakan karya suatu karya visualisasi, setelah karyanya selesai kita kumpulkan melalui formulir ini. Sebelumnya uh, dalam situs, uh, dalam formulir ini karena nanti akan mengunggah suatu berkas yang merupakan uh, karya visualisasi yang dikumpulkan uh, harus menggunakan uh, atau login melalui akun Google untuk bisa mengunggah uh, karya visualisasi nanti. Nah, setelah kawan wiki masuk ke satu ke formulir ini, Nah kawan wiki bisa mengisikan asuril, lalu nama lengkap, nama aktif, serta topik visualisasi data, ada karya visualisasi yang kami wiki kumpulkan, nah, yang diunggah ada uh, pilihan ini lalu uh, ini ada juga kalau mentok masukkan peranula pendek query wiki data nah jadi contohnya seperti ini misalkan video uh, wiki tiga empat e ini nanti kawan wiki bisa kumpulkan bisa uh, taruh di uh, pilihan ini pilihan um, ini. Uh, kalau misalkan kamu wiki menggunakan lebih dari satu query, kamu wiki bisa menyertakan lebih dari satu peranan. Misalkan seperti ini atau bisa juga ke bagian bawah. Di opsi sumber data ada uh, peranan mengenai sumber data yang uh, kamu wiki gunakan jika ada yang berasal dari luar wiki data seperti contohnya ini saya ada uh, di formulir ada contoh franela uh, menuju uh, situs sensus penduduk 2010 dari Badan Pusat Statistik. Nah, seperti contohnya seperti ini saja, tinggal konveksi cantumkan di isian ini. Lalu uh, di bagian sumber elemen grafis uh, sama kami mudahkan franelanya saja cantumkan pernala menuju sumber elemen grafis yang Khan Wiki gunakan dalam karya yang dikumpulkan. Nah ini ada contoh ada isian mengenai peralat yang digunakan juga dapat Khan Wiki isi misalkan Khan Wiki menggunakan escape atau ada ilustrator atau Adobe GS dan sebagainya tinggal Khan Wiki cantumkan juga. Di selanjutnya Uh, ada bagian contoh query, nah, uh, jadi uh, data dari wikidata dapat kita query menggunakan antarmuka query data yang menggunakan bahasa Sparkle ada situs ini. Nah, uh, kami juga memiliki video mengenai um, cara pembuatan query Sparkle secara sederhana yang dapat uh, kami saksikan di pada peranala ini. Dan di bawah sini juga kami menyertakan beberapa contoh query uh, yang dapat kon yang uh, isinya dapat kalian gunakan dalam karya visualisasi kalian ini sebagai contoh saya akan coba buka satu mengenai aksara di dunia dengan tahun kemunculannya. nah pada contoh ini, kita dapat lihat ada berbagai macam masyarakat di dunia beserta tahunnya. Konfusi dapat menggunakan visualisasi ini, dapat uh, konfusi uh, jadikan uh, gunakan sebagai gambar, konfusi tampilkan sebagai timeline, ataupun konfusi sebagai tampilkan sebagai visualisasi lainnya, misalkan Uh, dalam bentuk uh, yang nantinya dalam bentuk infografis yang juga bisa ditambah dengan keterangan-keterangan lain maupun visualisasi lain tentang topik yang sama. Nah, ini uh, query-nya dapat uh, gunakan dalam karya tersebut. Ada juga query misalkan mengenai spesies dan cultivar mangga. hanya ada coba beberapa gambar naik cultivar atau spesies uh, mangga yang ada di dunia yang datanya sudah ada di wiki data. Nah ini dapat uh, kawan wiki jadikan infografis atau kawan jadikan poster dan semacamnya. Nah, jika kawan wiki salah satu kode query ini, ini query-nya sudah uh, tersedia dalam peran pendek yang dapat uh, kawan salin dengan klik kanan lalu copy link. Nah ini sudah dalam peran pendek. Lalu, uh, di bawah sini juga ada beberapa materi mengenai uh, Sparkle dan Wikidata. Ada bahasan mengenai Sparkle di Wikibooks, ada BDGS Tutorial, ada juga Wikidata Tours. Di bawah sini juga ada contoh visualisasi yang sudah ada di Wikimedia Commons berdasarkan data dari Wikidata. Nah, contoh ini uh, sebenarnya hanya sebagai contoh saja yang dibuat oleh uh, sukarelawan di Wikimedia Commons. Nah, pemikir dapat dapat uh, misalkan ingin melihat uh, visualisasi yang dimaksud itu seperti apa sih? Nah, visualisasi yang kami maksud kurang lebih uh, bentuknya seperti gambar-gambar uh, di sini. Nah, karena visualisasi ini ya, merupakan visualisasi yang dibuat oleh para uh, Nah, sedang uh, yang kami inginkan visualisasi nanti yang kalian kekembulkan harus disertai dengan lebih banyak penjelasan atau lebih banyak narasi. Jadi uh, kalau beberapa visualisasi di sini hanya gambar saja, kalian bisa tambahkan dengan penjelasan. Jadi misalkan uh, poster ini bercerita tentang apa atau gambar ini bercerita tentang apa, grafik ini bercerita tentang, bercerita tentang apa dan apa yang terjadi pada grafik tersebut, uh, deskripsinya seperti apa atau kalau misalkan ada anomali seperti apa dan sebagainya. Misalkan ada penjelasan-penjelasan, misalkan uh, spesies uh, mangga tadi ya, salah satunya misalkan berasal dari mana, atau wow, warnanya seperti apa, atau rasanya seperti apa, khasnya dari mana, dan sebagainya. Nah, padahal, pada bagian sini juga ada tools atau perkakas yang dapat uh, Kawan Miki gunakan untuk uh, dalam area visualisasi yang Kawan Miki kumpulkan. Ini kan membuka um, satu halaman di Wikidata. Nah, ini ada berbagai macam perkakas visualisasi yang dapat kawan wiki gunakan um, untuk membuat visualisasi dari Wikidata. Nah, kawan wiki dapat menggunakan salah satu atau memadukan beberapa di antaranya. Ini juga ada beberapa contoh, uh, contoh situs visualisasi uh, untuk mengenai data di Wikidata yang sebelumnya telah dibuat oleh beberapa pengguna ya ini ada situs Heritage map dari Wikimedia Society of the Philippines nah contohnya seperti ini ada juga situs CoffeeWD nah. Ada juga contoh-contoh uh, visualisasi data di situs Tableau. Uh, baik, uh, bagian uh, keterangan kompetisi yang utama seperti itu saja. Uh, uh, jika kawan-kawan memiliki pertanyaan, kawan-kawan dapat menyampaikan pertanyaan tersebut ke surel atau email kami di teknologi .id dengan subjek kompetisi penyajian data nama peserta nah baik seperti itu penjelasan mengenai kompetisi penyajian data 2022 nah setelah ini kami juga akan untuk membantu komunikasi antara peserta dan panitia kami juga akan membuat grup di di platform Telegram yang peran akan kami kirimkan kepada peserta yang sebelumnya sudah uh, mendaftar. Tapi kawan Miki um, jika uh, baru mendaftar nanti, nanti akan kami kirimkan juga linknya setelah kawan mendaftar melalui Sorel. Nah, uh, selain itu, uh, kawan Miki juga dapat mengetahui uh, uh, channel atau kanal YouTube. Media Indonesia karena nanti akan beberapa, ada beberapa video yang membahas mengenai beberapa perkakas visualisasi yang dapat kawan wiki pelajari dalam membuat visualisasi data untuk kompetisi ini. Selain itu, kawan wiki juga bisa mengikuti akun Twitter kami di @WikiDataID. saya akan share screen lagi sebentar nah, di akun Twitter ini nah di akun twitter ini kawan wiki juga uh, boleh untuk bertanya atau juga uh, ada akan ada beberapa uh, biasanya kami mem, mem -post beberapa highlight satu beberapa sorotan mengenai beberapa aspek wiki data nah yang kawan wiki juga bisa pelajari untuk uh, menambah uh, pengetahuan kaw kaw kawan wiki dalam membuat karya visualisasi kompetisi baik uh, seperti itu uh, Ketentuan serta beberapa informasi mengenai kompetisi penyajian data 2022. Kompetisi ini akan kami laksanakan hingga 5 Juni 2022 nanti. Pendaftaran serta pengumpulan karya visualisasi akan kami buka sepanjang periode tersebut. Nah, jadi kalau, nanti, kalau misalkan sudah selesai, kalau bisa segera kumpulkan juga. Karena uh, nanti uh, tahu-tahu uh, periode kompetisinya ternyata sudah berakhir dan kompetisi jadi tidak bisa mengumpulkan. Nah, uh, karena kami tunggu karya-karya uh, visualisasi yang, uh, yang kawan Miki buat. Baik, uh, seperti itu pembahasan dari saya. Uh, jika kawan Miki tertarik, akan ada beberapa informasi juga yang di bagian deskripsi uh, video ini. Terima kasih kawan Miki dan selamat berkompetisi.